Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Beliau termasuk salah satu dari lima orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada lima, yaitu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuasaan Daripada keadilan, lebih merupakan kegoliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissala. Entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menyumbangkan kekuasaannya Entah karena bisikan ahli nuzum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya Ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki Ini jelas oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya sebagaimana Fir'aun naknatul lawh adai. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara. Dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Tensah berapa ratus, bahkan berapa ribu banyak laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah Allah ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada pada satu saat kata nabi akan datang di tengah masyarakat manusia, dimana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ruhaga Uhum Kalatan, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. sudah kenal singa. Ah. Sudara boleh periksa di mana ada hutan singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Ah. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli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 Tentang semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah sallallahu cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun itulah kata Nabi akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti cinta Nah, kalau yang jadi pemimpin sudah seperti Singa, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Dia seperti serigala. Apa serigala itu? Para tahu kalau dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti Sang Maksimal, maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam pakai bulu ayam. Kalau untuk ingin makan daging kambing pakai bulu kambing. <tuh> Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara atau tujuan tercapai itulah serigala.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 Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wakudotuhum kalsilat Kalau pemimpin sudah seperti singa Menteri sudah seperti serigala Wakudotuhum kalsilat Akan muncullah para penegak hukum Yang mentalnya seperti anjing Innalillah wa inna Ilaihi Rajiun. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu Anjing? Saudara lihat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 Lagunya sudah seperti kambing. Udara kambing, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan b. Betul kan? Digiring ke suami b. Dikasih makan rumput b. Sampai pun mau dipotong. Masih indah juga Tidak punya pilihan lain di kambing ini Tidak punya alternatif lain Kondisi semacam inilah Yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah Tullah Oleh karena diiming ini Dibisiki oleh dukun-dukunnya Oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya Bahwa akan datang seorang anak laki Yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya dia mengeluarkan peraturan. Ya peraturan singa. <gulau> Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat. Siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki bunuh hidup-hidup. Seluruh orang bunting di bawah pengawasan angkit negara. <gulau> Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Ah. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendak untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azhar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara Nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin saat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan. Di dalam sebuah gua. Dengan satu perhitungan tentunya, lu mati. Ya nggak apa-apa, lu itu pihak syukur. Tapi <tuh> <tuh> ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba, anak atau kondisi abah adanya dicarlo di dalam gua. Menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam goa, dipelihara oleh Allah. Dan kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan motorak. Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam kuat seorang diri pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid, ini yang dinamakan irhad. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak ini yang dinamakan irhad. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi Rasul maka tanda-tanda itu dinamakan mokjizat Kalau jatuh kepada wali maka tanda itu dinamakan karomah atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita kadang-kadang bisa -kadang melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa sikil mereka yang melakukan itu dinamakanlah Fir'a. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua, dan ayah ibunya kadangkala -kadang menengok dia. Pada saat yang sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir, dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya Papi Kalau sekarang, Ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa? Ya kami, ibu bapakmu Kata ayahnya. Oh begitu uh -huh. Lalu yang bikin ibu bapak siapa? Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya semua ada. Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa? Ya buyutmu. Lalu yang bikin buyut siapa? Ya bapaknya buyut. Yang bikin bapaknya buyut, ya kakeknya buyut. Kalau gitu nggak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama, siapa pencipta pertama itu? Bapaknya Buntu Lu jangan usil dah Temen-temen nah, lu juga nggak pernah Nanyain urusan kayak begini Saya nggak puas pak Begini sekarang Saya mau tanya Ini kaum kita nyembah apa? Nyembah berhala ya, Yang bikin berhala itu siapa? Saya, bapakmu, Hazar Kaum kita Menyembah berhala Bapak Kenapa enggak nyembah Bapak? Enggak kok tanggung-tanggung. Ya. Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi kuat. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama. Siapa gerangan yang patut ditembah dengan sebenarnya. Siapa gerangan pencipta alam semesta ini. Bila malam datang, dia melihat bintang bintang bertabur menghias jakrawala. Dia berkata... Hendak Tuhan tinggi, perang, beneran, tapi manakala besok haji bintang tenggelam, dia pun bilang, "La saya tidak suka kepada yang tenggelam." Masa Tuhan tenggelam ketika ah. malam datang, bulan pun terbit. "Nah, ini barangkali yang Tuhan, ini lebih besar dari yang semalam." Ah. Tapi bila bulan pun terbenam lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam. Namun, bila matahari terbit, nah ini enggak salah lagi, ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin, -dua ini pasti Tuhan. Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79 sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya kemudian kepada kaumnya Secara psikologis ini kan nasi coba kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga barangkali biasa saja tapi nasihatin Bapak sendiri ini kan makan hati mau didiamkan saja basil dan sesat mau diceramahin Bapak sendiri <tuh sesuai> <tuh sesuai> <tuh sesuai> tapi Bapak tinggal Bapak kewajiban melaksanakan dakwah dalam terus ini berarti bahwa Tugas Amar dan Nabi Muntar Memang tidak mengenal posisi Begitulah saudara-saudara Sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim Melaksanakan dialog Dengan kaumnya Eh Saudara-saudara Masihid tamatin Alati ansumlah ha'akifun Surah Al-Anbiya Ayat 51 Saudara-saudara Berhala-berhala ini Yang bapak saya yang buat Inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab Iya Sebab nenek moyang kami Nenek moyang kita juga dulu nyembah itu Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita Jawab Nabi Ibrahim Lakat kuntum wa aba'ukum Tidara di mudi Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama. Borongan satu gerbong sesat. Kok kamu ikuti nenek moyang kamu? Mereka nggak berpikir, kamu nggak ikut berpikir. Mereka suka, kamu ikut suka. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar. Tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat medorot. Pokoknya, kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini satu saat, pasti akan saya cikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil-hikmah izotil hasanah Dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau tidak mencegah suatu kemungkaran Kata Nabi Man haron, Siapa diantara kamu yang melihat suatu kemunkaran Hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup Fati bisa Hendaklah dengan lidahnya Kalau itu pun dia tidak mampu Hendaklah dalam hatinya Dan mencegah suatu kemunkaran dengan hati Itulah nilai iman yang terendah adanya Nabi Ibrahim melihat bahwa wasat menyembah berhala ini sudah ber berurat dan berakar Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang Sama juga di zaman kita sekarang ini Sudah kita menegakkan tauhid, membina kebersih-bersih iman Menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga oh, kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang di zaman anime menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah dalam hal ubudiyah tentu merupakan langkah kemunduran adanya dan ini bukan barang baru umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh kenapa kami menyembah berhala nenek moyang kami menyembah berhala Nabi Ibrahim jawab gampang aja iya lo gorongan sekerbong lempong semua sesat <tuh> Kau muslimin, rahimakumullah dan bukan cuma kata dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim minta Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, setempat Namrud ibadah, ke masjidnya dan. Di mana begitu tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah dari yang paling gede sampai yang paling kecil. tapi Ibrahim masuk bawah kampak. <laughs> seluruh berhala -berala berhala yang ada di tempat itu habis ditumpahin di hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede itu ditinggalin, gak diapa-apain. Apa dan tampaknya difaro di tangan berhala yang paling gede. Memang kebetulan tangannya lagi keracung begini digantungkan tampak di situ. Abu Ibrahim keluar. Adapun Namrud ketika dia pulang dari perburuannya mau melaksanakan ibadah bukan main perkejutnya melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini celah pekerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara tap tap khusus. Ini ada tipertip masuk kemari, nah, mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya. Dari sampai ketemu siapa yang menghancurkan tuhan tuhan kita ini. Intal pun disebut. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru, sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, gimana? Saya dengar kelentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan panggung-panggung kita Pak, kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap Panggil, kepala itu. Panggil, kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap Kau ditangkap, tangkap Bahwa penerbit berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita Ya, tapi kan belum ada buktinya, Pak Kalau bukti gampang, jangan, yang penting tangkap aja dulu <SILENCIO> ini tuh ini saudara-saudara dicarilah Nabi Allah Ibrahim ketemu dihadapkan kepada Raja Namrud disidang di pengadilan terbuka disaksikan orang banyak dibuka oleh Raja Namrud Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami buka, kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang. Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang Tuhan Hancurkan kepala Saya jadi alih hatinya ya Ibrahim, hey, Ibrahim Benarkah Tuhan. kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? apabila? <tuh> <tuh> Ada berita yang sampai kepada kami Ketika kami keluar kau masuk ke tempat kami ibadah Laku aja dengan aku <tuh> Daripada urusan jadi panjang mendingan ngaku aja dah Ketika Ibrahimlah berfaluhu kafiruhum haga yang menghancurkan berhala berhala Tuhan berhala yang paling besar ini yang paling besar ini besarnya nunjuk ke patung ininya nunjuk ke dirinya ya. kafiruhum kepada berhala kepada dirinya ini. Oh nggak, kata Ibrahim. Setahu saya nggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede berapa apa. Ya, dan ada kampak di tangannya. sekali yang gede tuh iseng. Jadi yang kecil kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia. Kata Namrud Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Kenapa? kenapa? Saya dia suruh nyembah berhal, dia suruh nanya berhal. Jadi hmm. bisa jawab, ya? tidak bisa jawab dia. Nah, tidak bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, kenapa dia suruh yang gila saya? Apa sampean? merasa tidak sanggup menghadapi argumen yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salaf. Dalam kesalahan itulah ia menjatuhkan fonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, jika merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil, apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menggila ke sana kemari makin lama, makin besar, makin lama, makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim, bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus. Dilemparin, nggak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal. Dibuat semacam lentingan busur panas. Kalau istilah kita di kampung kayak selekesan gitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan kuat. Segenap ponco-ponco dan antek, antek yang melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah. Yang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang mengin itu datanglah perintah Allah kepada api ya nari kuni berdan wassalaman ala Ibrahim Hai api dinginlah kamu selamatkan Nabi Ibrahim api ini tunduk kepada perintah Allah ia pun dingin sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar-besar-besar, makin lama, makin kecil, makin lama, makin kecil, akhirnya padam. Yang ada hingga tumpukan arang dan tepuk. Kata Namrud, Mampus loh Ibrahim Masain Barangkali silahitannya makan pencarian lo. Pakai betingkah mencaci masih Tuhan kami Menghancurkan berhala-berhala Sekarang rasakan hasil usahamu Sorak-sorak pun kedengaran Eh begitu lagi sorak-sorak Dari tumpukan abu dan arang itu Gerak-gerak kerusak, kerusuk, kerusak eh, eh, eh, kok ini ada arang bergerak -gerak. rupanya dilihat-lihat makin lama makin nyata Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh tidak kurang satu apapun sebenarnya andai kata Ngamrus mau menggunakan akalnya saat itu dia tentu menemukan satu Hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung Akan sampai kepada. Kekuasaan yang mahal. Tapi karena ketika itu. Hatinya sudah dipenuhi nafsu. Ditutupi oleh kesombongan. Dia buta terhadap kenyataan itu. kaum muslimin. Ra'imakumullah. Akhirnya. Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya Aradhun anka an hati ya Ibrahim Ibrahim kau benar-benar tidak senang kepada tuhan-tuhan kami berhala-berhala ini. Tentahi, la illam tanfahi wahjurni kalau engkau tidak berhenti, Hai Ibrahim, Tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seluruh sekalian alam, Tidak berhenti mencela dan mencaci, Bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, La'erjuhannaka akan kami rajam kamu. Ia ya, kalau raja yang ngancam begini, Orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini, Tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrul. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelit yang macam Korun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azhar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita orang tua yang lasak. Kau lacer. Udah salah, enca. Tulis, <tulis> benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baik, ya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah Dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini? Awas Ibrahim, la'arjumannaka, akan aku rajam. Akan kami lontari kau dengan batu, Wahjurni malia. Pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah Hidayah Oleh sebab itu, itu Tugas utama kita Kaum muslimin sebenarnya Bukan mengiklamkan orang Tapi menyampaikan islam Tugas kita ialah menyampaikan islam Bukan mengiklamkan orang Sebab orang mau islam atau tidak Itu urusan hidayah dari Allah Oh jangankan kita Nabi Ibrahim Tidak sanggup Mentauhidkan ayahnya agar Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kanan. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun <tik> tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran Segala sudah saat ini yang kita temui Kembalilah kepada konsep Quran Allahumma inni fadballastu Wahai Allah Geruanmu sudah saya sampaikan dakwahmu sudah saya canangkan. Ajakan kepada sudah saya sampaikan Allahumma inni fadballastu Sudah saya sampaikan ya Allah perkara mereka tidak mau ikut Itu karena semata-mata Hidayah berada di tanganmu ya Allah Kalau kemarin landasan dakwah kita Insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak makan nasi Kita pikirin Ya orang gua ajak benar-benar mau Ya Ya dipikirin dipikirin dipikirin Saya ajak naji malah bisa mati. Saya ajak yang baik malah saya dicemohkan kok begini dakwah Akhirnya dipikirin, dipikirin, dipikirin, sakit jantungan. Sudah <tuh> orang nggak pernah kita ajak beriman kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsep di dasar sampaikan dakwah dengan baik berilmah wal ma'uzul hasanah wajakin humdigatinya akan. Kalau ternyata metode tidak baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati Allahumma inni tabbal nasiq. Ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Sekarang mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan Ya Allah, terserah hidayahmu. Selapangan jiwa akan kita temui di sana. Entah berhadapan dengan penguasa yang tidak mental kayak Namrus bertingkah laku sewenang-wenang, Aji mumpung, mentang-mentang kuasa lalu saya naik <tik> Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti koru Makin kaya tapi makin bahin. Atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tiga naku seperti ajar Diperlukan lapang gagah untuk menyampaikan risalah itu. Terhadap reaksi keras dari abangnya ini apa kata Nabi Ibrahim? Surah Maryam ayat 47 menjelaskan, "Salamun 'alaika fa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana nabiy." Hafizah. Wa wa ma ta'buduna min dunillahi. Kalau memang begitu abah, serah mun aleikah. Okey abah, selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapa, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya. Ini prinsip. Kalau bapa tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada bapa. Saya hey, cinta kepada Bapak Saya hey, tidak ingin Bapak bersekutu dengan saya. Saya hey, tidak ingin Bapak menemani saya di dalam neraka Saya hey, ingin menyelamatkan Bapak Tapi ini rupanya polit Bapak hendak merajam saya Mengikir saya dari sini Okey Bapak Selamat jalan Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk Bapak Memohon ampun jadi, walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam Surah Luqman, dijelaskan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati, tetapi tunggu demikian puasa, itu bubar dunia, makrupa. Besaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam. Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Hadiyahullah Ibrahim. Tunggu pun Bapak sudah mengusir ayah, menolak mentah-mentah ajaran Tauh. Tetap juga menyebab berhala tetap juga bersukutu dengan setan. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk Bapak. Wa'atajilukum. Saya akan menjauh, menjauhkan diri Dari apa yang Bapak sembah Dari apa yang kaum kita sembah Selain daripada Allah Bapak menyembah berhala Kaum kita ini menyembah berhala Saya akan menyingkir dari semua itu Selamat jalan Abah Isilah kita goodbye my dear ah. ah. ah. ah. ah. Ini jalan yang membedakan saya dengan Abah Jalan tauhid dan jalan syirik ini kita harus perpisahan, walaupun dengan berat hati kita berpisah. Jadi, keluarga dan hati punya garis yang jelas. Umumnya, walaupun baik, tapi memang harus ditingkatkan. Umumnya, kita ini kan mayoritas merasa sebagai Muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam? bapak saya islam, nenek saya islam, saya islam baiklah, itu pun baik pada mulanya memang harus begitu tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan dengan kekalian kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita inilah proyek utama kita sekarang mengislamkan orang islam saudara-saudara kaum muslimin, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya meninggalkan kaumnya Ujlah Hijrah Ke tempat Baitul Mahdib Daerah di Palestina Sekarang ini Jarak kehidupan Rasul umumnya Memiliki kemilikan Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri Dan sebagian besar lalu hijrah itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah. Lalu, cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun, luar biasa, pantas, kalau beliau itu masuk ulul azmi. Dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah. Orang yang mencintai dan dicintai Allah, semoga Allah ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan siti Hajar, dengan siti Farah, saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun, umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu, pelanjut sejarah menyambung cerita sebuah si hati belanja Sampai pada satu hari. Hajar musawara. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan, Bang? Hooh. -oh. Oh -oh. lalu Dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anak, ya? sabarlah. Pada waktunya, tentu akan ada juga. Tapi kapan lagi, Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana Hajar begini saja bang. Bagaimana kalau abang kawin saja lagi? Ya. ya Allah punya istri macam begini, Menyuruhlah lakinya -laki kawin lagi. Tapi karena dia lebih berani, nggak mau ah, saya kan cinta sama Hajar. Iya semua cinta dia yang tahu, dan dia tidak meragukan cinta abang kepada saya cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan bang bukan nggak bisa belum sudahlah kawin saja lagi bang ya, nggak mau ah nggak mau, enggak enggak enggak mau. Enggak istrinya nyuruh kawin laki nya ogah ogahan sekarang kan nggak istrinya larang kawin suaminya malah miring ke <tik> ketika didesak kakek Ibrahim ya kalau itu yang sarahkah hajar mau biarlah jadi jadilah, saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk kakek ini oleh Siti hajar dipilihkan Siti sarah kawinlah Nabi kawin Ibrahim dengan sarah dari sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam cobaan nah, datang untuk menguji khalilullah ini. Hai hey Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah. Setelah saya punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Allah mau buktikan mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembeli anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga ketelepasan ngomong. Beliau pernah menyembelih 300 ekor ontas dan 1000 ekor kambing, dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dilaksanakan penyembelian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malah ikan sabuk dipuji nabi Ibrahim. Bukan main Ibrahim, kaya berani. Ya, kalau miskin berani nekat sekali. <laughs> Ini kaya berani menyembelih tiga ratus unta kambing dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Ah, saya mah jangankan kambing sama hontan. Anak ah, juga kalau saya punya. Di potong. Saya potong untuk mendekaskan diri kepada Allah. Kenapa ketelengkasan ngomong begitu? Bahwa waktu itu belum punya anak. Ngomongnya anak. Sampai juga kita, gue kalau punya motor, tapi dua ketemu di jalanan. Gue punya, gue punya, gue punya, kalau punya, punya, lain punya, <Tukernya> itu punya, Itu punya, gue Omongan gue punya, gue punya, gue punya, gue punya, gue punya, gue punya, gue punya, gue punya, gue Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, Palama balagha sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucu ya, dalam tidurnya mimpi turun perintah, ya Ibrahim usbi binuzrika. Hai hey, Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa ingat jangan Jangankan cuma samping, ontak anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Dianggap nazar. Ampun. Bayar nazarmu, potong anakmu. Yang, yang semalam itu Benar-benar perintah -benar Allah aku cuma mimpi Kalau mimpi Kok jelas Kalau perintah Allah Apa kelewatan sama Maksud anak disuruh suruh kosong Enggak ada yang lain Tiga malam bersurut-surut mimpi Sampai beliau yakin Ini memang benar perintah Allah Dan dilaksanakan Dengan kurat hati Pagi-paginya bilang kepada siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi. Ya. Kemana bang? Pokoknya mau saya mau. Berangkatlah anak-beranak ini. Menuju salah satu bukit di daerah Jina. Ketika duanya sudah mau berangkat, Iblis sibuk bukan main. Ini kebaan loh. Orang kalau mau ibadah pak iblis kali batal. Suatu <tuh> macam cara mereka lakukan ada orang yang ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah. Ya Allah Allah. Ya. Walaupun saya sudah punya anak cintanya kepadaMu lebih besar Ya Allah. Walaupun perintah ini oleh ya, anak begini saya potong karena melaksanakan perintah. Di iblis ribut. <tuh> <tuh> Mula-mula dia disikin Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu, kecil, lucu-lucunya. Masa anak begitu mau dipotong? Sejak kamu Ibrahim, ini perintah Allah. Gak ada urusan sama ini waktu mantap juga. Hah? Kalau suaminya gagal. Istrinya kali Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi Daripada pikirannya Ini Sisi barangkali Kalau Sisi Hajar barangkali Kalau saya percaya Saya terkudaya ya Kamu tahu Anakmu Ismail mau dibawa kemana Saya tidak tahu Mau dipotong oleh suamimu Ibrahim dipotong. dipotong Kok bisa begitu Iya katanya ini perintah Allah Iblis Kalau memang ini perintah Allah Jangankan cuma anak saya Ismail Saya juga ibunya mau ikut dipotong Wah katanya Iblis nih, gilaan lagi dari laki, <kaya> laki. <man. ketan> Saya kira karena perempuan bisa barangkali Dilemahkan semangatnya Ya saya tidak Ah, Ismail ini masih kecil kali ini Gampang dikerjain. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu Dipotong? Dipotong? Kok bisa begitu? Saya perintah Allah Kalau memang itu perintah Allah Saya siap Iblis mau ngomong lagi Nabi Ibrahim Ismail ngambil kuah itu Di samping ini Iblis abdi ala'i Pergi, laknat tertutup kamu Yang di itu sampai sekarang jadi ikutan Dalam satu pelaksanaan kepada haji Yang disebut jumrah lontar itu simbol perbutuhan abadi antara manusia dengan iblis jadi kalau ada orang mau berbuat baik, iblis itu datang dari tiga penjuru dari bapak, dari anak, dari istri kadang-kadang bapaknya tidak kena, istrinya dibujukin laki lono sok loyar menyumbang masjid jangan kasih duit, simpan aja baik-baik istrinya kena, anak Segala macam cara Iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah ingin beli lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa? Jangan. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan apa? Insya Allah, Abah akan menemukan T termasuk orang sahabat. Ini jawaban anak molek. Coba kalau jawaban asli, kerja molek. Bukan begitu. Ismail, saya hey, disuruh motong lehermu. Bagaimana? dapat. Ayah Pak bapak, bapak ini buahan kok. <tik> Pintar. Pintar tapi enggak soleh ya begitu itu. Minder jadinya. <tik> Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau so, cintaku itu benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar? Cintamu kepada anakmu, atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah, lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian. Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan berani bercinta, berani berkorban jangan takut ber berkorban, gak usah cinta-cinta saudara-saudara sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintai dia sangat boleh jadi lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya, seorang bapak karena cintanya kepada anaknya dia rela pergi pagi pulang sore, frusting hat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya tidak soal dia kepanasan dan kehujanan Mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Oh, contoh paling dikasihnya kalau istrinya sedang menghidam. Dia tengah malam buta minta mangga dan gak mimpi mangga. Terus aku oh, suaminya cari mangga. memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan hutan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alok. Tapi ini perintah Allah. Laksanakan resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya. Ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail. Dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu. Dan mudah-mudahan menjadi tampil, ibarat, dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uti wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <tinyat>